Nah, hari ini kita akan membersihkan mainan teman-teman Tadi kita dapat banyak mainan nih Tapi penuh lumpur nih Ayo kita bersihin Nah, satu Dua Tiga Empat Lima Enam tujuh, delapan, sembilan teman-teman. Nah kita bersihin dulu ya. Kita cuci dulu teman-teman. Wow, di sini ada kolam, kolam mainan nih teman-teman. Banyak mainan di sini yang berkumpul. Ayo kita cuci dulu. Wow, keren nih. Ini dinosaurus. Ini stegosaurus, kayaknya ini apa nih? Wow, harimau! Wow, ini ikan, teman-teman. Ini pasti sudah pada tahu, kan? Kepiting. Nah, ini macan tutul teman-teman, larinya sangat kencang. Kalau ini, wow Stegosaurus. Nih, T-rex teman-teman. Ini, wow gajah. Nah kalau ini Wow, ayam yang lucu teman-teman. kotak ketak ketak, Kotak-kotak-kotak-kotak. Wow, kita sudah dapat. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yeay, hari ini kita membersihkan sembilan mainan teman-teman. kasihan banget kita selamatkan dia dari lumpur teman-teman. Lain kali kita membersihkan mainan lagi ya. Dadah.